Bas. Wah, setrak mau kita. Wah, ombak, Bos. Waduh. <tuk> kita menuju spot Danggala bersama Pak Udin. Panwaslu. sampai bos masih bergerak terus menuju spot temu yang lagi mancing guys warga setempat kancingnya, guys. Guys. kalau siapa yang dapat di Bonaya? Apa dapat pertama itu. Enggak, Bang. Yeah. guys. Bukan itu, guys. Tapi enggak melawan itu. Ini kan Udah mudang Udah Udah besar doang Udah itu melawan kok Wah pertama Ada Ada pas oh, ya, jangan lepas jangan lepas Strik. Wow. Strik mantap, Strik oh, oh, oh. mantap. mantap itu bang. mantap mantap mantap Oke okay guys, masih mantap bersama best. Pak Udin <laughs> Mas lu uh, Strike <laughs> Oke okay bang, mantap bang <laughs> Anggota DPR Anggota oh, DPR Besar guys Wah Bukan mulutnya yang kena Pokoknya mantap, mantap Wah okay, ini batu-batu Oke lanjut Memang yang besar dia yang dapat guys yang dapat nah. <laughs> Pak Udin Pak Udin pokoknya itu namanya kalau tak tak kemana <laughs> Udah, pendatang nggak dikasih nih guys <laughs> pemain lama iya yeah, ini asli oh, kenal itu kena. Nah, kena ya. ini guys besar uh, uh, nih besar nih, Usak nih? Uh. Uh. Wow. Wow. Wow. alhamdulillah walau <laughs> kecil dapat bos hasil perjuangan uh. rupanya ada juga di tengah Walaupun kecil. Setidaknya streak, guys. Mantap Pak Udin kata gitu orang tadi. Wah, dia orang gas. Eh mantap tiba-tiba, eh lah. Jong nyon, ada orang gas Hai. Ya, dia sampai Pak Udin sempat Tetanic masuk, mati kita yang pakai lopi. <laughs> Untung pelan, tuh mati kita. bos, Kalau hasil belum maksimal Kita coba besok lagi Baru dapat capit biru tiga Yang kecil satu, Yang paling besar dapat tuh Pak Ban Waslu, Bang Uding Oke Ikuti terus gila mancing Salam gila mancing Nanti lihat di deskripsi Kami cantumkan Info Catar perahu yang mau mancing di spot Budangala. Ini dalam bahasa yang kupake. Ya, umpannya. Ketemu titanic, Bos. Wah, mati anu perahu kita. Wah, ombak, Bos. Waduh. Yelah, enggak ada nen selo-selonya. Music studio